kasihan bagi saya kota untuk ini empat saling saling saya tradisi di siapapun jabat bersama BGK dan semuanya ya saya banget terima kasih sekali mas senang sekali lah punya ini dikasih bantuan kursi roda adaptif biar anak saya bisa diajak jalan-jalan pertama saya ucapkan terima kasih kepada BGK dan BGK dan BGK yang telah memberikan bantuan kursi roda adaptif kepada Saudara Dika, saya merasa bangga nama membangunan desa. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dengan adanya bantuan Pesiroda ini bisa membantu untuk penyamanan dan penamanan saudara Dika Pesiroda. Terima kasih Pak. banget bersyukur banget ini bisa dapet kursi roda secepat mungkin terus semoga ini saya terus sebentar berkat kursi roda ini ini bisa banyak berubah lah bisa apa <tongan> ini ya. yang segitu ini nya yang yang bisa maunya seneng atau nggak bisa diembakin naik